我也一直以为 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate, dan terpercaya Untuk Anda tentunya di MTsN 7SS News Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Lusungai Selatan Jamjure SHG MPDI mengatakan untuk melaksanakan program Madrasah Bersih Semua warga Madrasah terutama peserta didik harus selalu membiasakan membuang sampah sesuai pada tempatnya Bagaimana kegiatannya? Kita ikuti info selanjutnya Kepala Madrasah Senawian Negeri 70 Sungai Selatan, Yemjura S.Ag., M.Pd., mengatakan untuk melaksanakan program Madrasah Bersih, semua warga madrasah terutama peserta didik untuk selalu membiasakan membuang sampah sesuai pada tempatnya. Senin, 13 Maret 2023, saat menyerahkan tempat-tempat sampah ke perwakilan kelas bersama wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana, Muhammad Hasbi S.Ag. Kamat mengatakan untuk melaksanakan program madrasah bersih, maka semua warga MTS yang tujuh Lusungai selatan terutama peserta didik sangat diharapkan agar selalu membiasakan membuang sampah sesuai pada tempatnya. Seperti sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami dapat dimasukkan ke tempat sampah organik, sedangkan sampah yang tidak terurai secara alami dimasukkan ke tempat sampah anorganik. Tamat menambahkan lingkungan madresa harus tetap bersih dan rapi agar tercipta rasa nyaman sehingga dengan begitu bisa memberikan rasa fokus kepada siswa dalam belajar. Kalau lingkungan kita bersih dan indah, kita akan merasa nyaman melaksanakan pembelajaran di luar ataupun di dalam kelas dan kita akan lebih bersemangat dalam melaksanakan aktivitas di madrasah. Senada dengan hal tersebut? Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana Prasarana MTsN 7 Lusungai Selatan Muhammad SBS AG juga menyampaikan membuang sampah pada tempatnya harus dibiasakan sejak dini agar terbentuk karakter siswa yang peduli pada lingkungan. Kita biasakan mereka sejak dini dan memberikan penjelasan bahwa menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman dan pangkal dari kesehatan. Sementara salah satu perwakilan siswa Bidaris Albara kelas 8D saat dimintai keterangan mengatakan dirinya akan berusaha membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan kelompok sampah organik ataupun sampah anorganik. Nah pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya di informasi berikutnya. Saya Norhidayanti beserta tim kerja humas mengucapkan terima kasih. MTSN 7HS hebat, bermartabat, madrasah yang mandiri, berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.